Halo what's up guys gimana kabar kalian semoga kalian baik-baik aja ya karena aku kali ini mau membagikan ya sebuah gear ya atau alat perkakasku yang siaparnya aku pakai apa aja itu kan bisa lihat habis ini aku sabarkan semua Jangan jika kalian mempunyai pertanyaan yang ingin kalian tanyakan seputar alat atau gearku yang bisa aku pakai dan bisa ketik di kolom komentar dan terima kasih banget buat kalian yang udah memberikan komentar. Oke, okay. stay tune terus videonya sampai habis dan jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya juga kalian nyalain biar kalian dapat informasi untuk update selanjutnya di konten ini dan dan jangan lupa share ke teman kalian juga ya. Ya Udah nyiapin kita alat-alat seminimalis mungkin se seperti ini, guys. Jadi enak buat dibawa-bawa kemana-mana. Yang paling pertama dimulai dari laptopku, mereknya HP Hewlett-Packard. Yang paling aku suka dari laptop ini adalah seperti ini Karena aku suka kemeratnya lampu Hampir semua gear pasti ada lampunya guys seperti mouse cooling pad dan akuarium. By the way, ini bukan gear, tapi my favorite word in release of stress. Ya, jadi begitulah. Jika aku lagi hiburan, pelarianku ke sini. Si kota biru JBL Go 2, tinggal kita tekan play yang paling aku suka adalah suara saat menghidupkannya seperti ini. ngomong-ngomong soal suara nih guys tahu bahasa teknisnya audio aku punya gear terbaru untuk pelengkap saat berkonten rias seperti ini namanya adalah Boya by mm1 yang akan aku bahas kali ini untuk membedakan mana yang fake dan original so jika kalian ingin lanjut video selengkapnya klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku ya lalu kalian bisa share ke teman-teman kalian yang membutuhkan oke kita lanjut ke detailnya nah kita sudah berlari ke studio untuk reviewnya dan apa ya barang yang aku review kali ini ini dia bukan ini ya ini bungkusnya voila dan ini dia barangnya guys boya by mm1 yap bener banget ini adalah audio recorder Dan ini bisa kompatibel untuk HP, laptop, tablet Kamera kalian Atau seperangkat Alat perekam kalian Dan ini punya jack yang kompatibel banget buat semua Alat itu Dan ini adalah spesifikasinya Kalian bisa lihat spoke eh ya, Lumayan banyak lah ya Akibat pengiriman banyak barang yang penyok biasanya karena ya mungkin tertindih atau apa ya, tapi overall barangnya enggak apa-apa sih. Kayaknya habis ini kita akan unboxing dalamnya ya. Semoga aja gak apa-apa karena lihat kondisinya seperti ini ya. Cukup bagus lah pengirimannya, tapi sebenarnya, tapi mungkin karena tertindih dan ini 5mm1 universal Cardioid microphone seperti ini ya guys dan kita buka yuk kita buka apa sisa ya oh dari sini guys Kita buka, iya, nah, isinya seperti ini, guys. Kita apa lagi di dalamnya. Kalau oh, ada ini, kita taruh dulu ya. Sini oke, okay. yang pertama kita buka ini ya. Ini adalah apa ya? Oh, instruksi, kayak buku manualnya cara pemakaian cara pengisian baterai atau apapun di sini guys Tuh. dan alatnya apa aja di dalam ini dijelasin di sini semua tapi pakai bahasa Inggris ya di sini Jadi kalian harus terjemah kalau nggak bisa gak bisa bahasa Inggrisnya dan ada bahasa Cinanya juga karena ini mah de in Cina saya lihat sendiri buat yang Cina bahasanya kelihatan Cina Oke okay. lalu ada buku garansi manualnya karena ini produk original dan ini garansinya setahun garansinya guys Oke okay. dan kita dapat stiker dari boya official lalu ini juga garansinya, kita tulis nanti alamat vendornya juga. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Barangnya seperti ini, guys. Bah, ini dia rekordernya seperti ini, guys. Lumayan berat sih dan warnanya matte banget ini yang original ya dan bisa lihat sendiri yang original seperti ini guys kita taruh yang ini nah, nah. seperti ini guys ya warnanya cenderung black matte dan ini agak berat guys nah selanjutnya ini adalah untuk pengantar suaranya ya kenapa dia dibuat berbulu ini karena biar dia bisa lebih enak buat menyerap suaranya nanti langsung menuju ke alat audionya ini jadi lebih peka gitu lah terhadap suara yang ada di depannya karena ini kan fungsinya untuk menangkap suara yang ada di depan ini khususnya untuk merekam bagian kayak kita harus berada pada depan, kayak kita butuh vlog atau gitu ya kita butuh vlog atau kita merekam diri sendiri dari depan nah itu minum apa apakah ini guys karena ini shotgun recorder jadi ini tempatnya di depan gini guys seperti ini nanti pemakaiannya dan kita dapat apa lagi oh ya kita masukin dulu ya enak kok masukinnya nah, ini kayak karet ada karetnya guys tuh itu ada karetnya udah karetnya nah karetnya nanti ini kita dapat mounting yang ini buat penyangganya ini agak lentur ya. lentur enak seperti biasa ini untuk ditancepin ke alat itu mounting buat dudukannya bagian tripod atau sejenisnya ya penyangga buat kamera itu nanti di gerakatan ke sini dan ini masuk ke sini guys tinggal masukin aja nah enak banget lepasnya tinggal kayak ini nah ini seperti mulut, oke. Kita pasang ya, sekalian. Nah, seperti ini, guys. Nah, setelah itu, kita dapat. Nah, ini buat. Nah, untuk yang ini adalah buat kabel penyambung suara dari smartphone. Nah, seperti ini, guys, bentuknya. Yang bagian ini, nih, yang ini ada tulisannya kok, ya. Yang ini untuk mikrofonnya, dan yang ini untuk si smartphone. Tinggal tancapin ke lubang yang biasa kalian pakai handset itu, guys. Nah, seperti ini aku contohin ya. Nah, microphone kita tancapin pelan-pelan aja, saya bunyi detik gitu. Nah, seperti itu. Nah, kita tinggal tancapin yang satunya ke smartphone milik kita udah selesai kita coba lagi yang lain lagi kita taruh dulu dan yang satu ini untuk kamera guys sama aja seperti tadi yang bentuknya menekuk ke depan itu untuk recorder atau mikrofonnya, sama saya tadi guys nah ya kita dapat ini sertifikat lagi ya dari boyanya, sertifikat lisensi kayak original gitu. Kalau itu obat buat pengawetnya itu ya, bahan dan kita dapat tempat untuk penyimpanan mikrofonnya biar enggak kena tebu atau apapun ya, dan bisa enak dibawanya. Kita tinggal masukin ke dalamnya ini seperti ini, guys. Jadi lebih praktis lah. Boya udah nyiapin kita alat-alat seminimalis mungkin bisa seperti ini, guys. Jadi enak buat dibawa-bawa kemana-mana. Sekalian kapalnya kita masukin dalam, bisa juga. Nah, kita review ulang untuk kali ini, apa aja yang bisa kita dapatkan di dalam box Boya MM1 mulai dari kabel lalu alatnya tadi beserta wadahnya lalu ada sertifikatnya beserta stiker juga lalu ada kartu garansi ofisial dan juga ada boxnya dan mounting yang ada bawaannya ya seperti itulah yang dibawa yang ada di dalam box ini gimana kalian tertarik mau beli harganya berkisaran sekitar 245.000 guys di marketplace kesayangan kalian kalian bisa cari sendiri dan aku saranin Jangan asal beli karena kalian harus lihat review di kolom komentar dulu apakah itu emang original atau bukan Oke okay. Sekian untuk kali ini semoga bermanfaat ya konten kali ini dan jangan lupa kalian share ke teman, teman kalian untuk video-video selanjutnya nantikan aku akan update tentang topi lagi share is care.